gabut. Gabut gaming kita. Nih. bisa kayak gitu. Tebak damage kayak gitu. Karena kemana? Mana? Hei, Bang Budi kenapa? Vang. Bang Budi kenapa? Oh, Budi kenapa, cuy? apa bang? terus ah, siapa dukung bang Rio? Uh. Oh boleh kali. Alright, boy. One guys, siap-siap nanti. Pasutnya. Oh ya, oh ya, Cuma ya. Cuma nadiengin pertanding. Bayuan, bayuan, nanti nangis. Pakai deser aja ajalah. ajar Dia oh, is... yeah, aja. Yeah. Kita latihan <laughs> <laughs> coba. Ya okay. okay. yeah, ini kita saling menghina saling menjatuhkan ya di apa Hahaha. Ya? <laughs> gak gak gak. <laughs> oh ini itu unlimited duel. Alright. Alright. Ada udah ya ya ya? ya. Ini hilang apa? Ah. Uh. Eh. atet juga ya? boleh boleh ada belum? salah sendiri, belum? ah, ini modus saya bang ya. banyak alat Alright boy. Alright boy. Right, yang yeah, punya aku, aku bang. Auto panning lah nonton Auto panning yang nonton. Hei, siapa Auto paning nonton. hahahaha Gimana sih? Aaaaaaah! Uuuuh! Bisa hit ya gila hahaha Bisa hit Agak diapa Rambut Rambuti ngecip bang! Pusing aja liatnya hahaha <tuk> Bener bang, pening! Daku billah Enggak ini kami saling menjatuhkan lah nih. Kami saling menjatuhkan bukan Bercanda-bercanda Oh -bercanda. oh Oh, ya yeah. ah, lihat, wah, yeah. tadi, eh yeah. Nafas gemot nyaman, abis emote, <laughs> <laughs> abis <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Alright, boy. laughs> All right boy, ya, yeah. lama kali yeah. Oh, oh sh shit! kali. Sih, comeback. Lihat nggak bang bagus kita pakai dia digel di di keluarin mah pusing banget nah, karena tidak cocok gitu cocoknya so tigaan gitu lagi dapat hati payingnya Alright boy, sudah berapa? Tidak balik. Alright boy. Gila, gila. Bang mojil versus Bang Letnan. Это <laughs> будет right, boy. Betul betul. Wih, bug damage. Betul. Wih, aturan mati Abang tuh. Iya. Bug damage. Agak dia Ma, aku tadi juga kena. Agak mati Pak ya? Pasti enggak tahu. Paham. Aturan mati Bang tadi. Kok bisa gitu? Ya? Bang mati nih. awak kada Ha Ah! Bang Andok dah bisa mabar nggak, sama Bang? Apa sih? Ya. Ya hahaha <laughs> oh, oh, mati aduh, aduh, kok delay bang by mewan gabut guys, gabut gabut gaming kita kenapa bisa kayak gitu bug damage kayak gitu kan? gimana? Uh -huh. eh, hey, bang budi kenapa? Bang Bang Budi kenapa? Bang Budi kenapa cuy? Apa bang? Oh, oh dipanggil bini Kirain Berak deh bang, aduh Berak pula Banyak gaya nih, yang bisa aku ini Gila alam. Oh panggilan alam, ini Bang Budi. Beda.